Hai, saya Dayu. Saya nama uh, Suria binti Ludey. Ni saya first time lah datang sini sebab sebelum ni pernah tengok uh, dekat Facebook lah. Saya first time datang sini. Tengok ada punya review-review customer review, yang datang sini. So, poskanlah cuba. Datang ini. ini untuk kali rambut lah. Tu nanti tunggu hasilnya tengok macam mana. When you want to get off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 First datang kat Denny's Saloon Sebelum ni tengok uh, dekat Facebook je Pasal tengok, selalu tengok dekat Setelah Whatsapp So hari ni memang uh, free boleh datang So bila datang memang puas hati lah Sedap dia memang sangat puas hati Saya bagi 5 bintang Okay thank you Denny Sebab buatkan rambut saya cantik Untuk colour rambut ini uh, Saya berpuas hati lah dengan Colournya Saya puas hati lah Nampak shiny sikit Kenal lah dengan color yang saya minat tu Saya bagi lima bintang lah dengan colornya eh, Macam ni elok ni Haa, kenal lah Lepas nak pomo lah dengan kawan-kawan datang sini lah Thank you Danny sebagai orang lima bintang Intro and see the